Terornya kristalis itu jadi e, bagaimana sebenarnya, kayak kok apa ya? Region itu kan dia terbentuk dengan titik pusat keramaiannya sendiri, dan pada, pada beberapa region yang dia berdekatan itu, kan kemudian, e, katakanlah misalnya tadi, kalau kamu bilang akses pendidikan misalnya ya hmm. tidak berarti kemudian kan tiap desa itu, itu dibunuh kampus ya. karena kebutuhannya kebutuhannya. Apa? Orang kampus itu tidak semuanya, dengan artinya berarti dia hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. -tempat Asalkan, oh. wah, terima kasih, Mbak. Oke kasih, Mbak. nggak kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, ya Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, dengan gampang, hmm. ya itu yang aku yang dari dulu mikirin tak pikir kecil gitu ya. Jogja ini, saya Y gitu kan dengan empat kabupaten satu kota dia dengan wilayah administratif yang mungkin relatif tidak sebesar Jawa Tengah misalnya dan relatif titik tengahnya tuh kelihatan gitu loh hmm. nah Jawa Tengah kan popol utara itu Jawa Barat juga agak ke timur soal timur ngetan banget yang pulon baracana jauh gitu kan dari pusat uh, pusat ibu kotanya. setelah kan di tengah gitu ya. Uh, jadi saya terbayang masing-masing kota kabupaten itu dia maju dengan itu tadi bukan karena ugalan tapi kekasannya. kayak kampus di sana misalnya hmm. gitu. oh Gunung uh, Kidul memang topografinya seperti itu. Uh, apa tidak banyak uh, lahan hijau misalnya kering gitu kan jadi dia susah untuk apa misalnya? Perkantoran kah misalnya? Misalnya ya. Atau dulu pernah sempat digebur-geburkan apa? Silicon Valley. Yeah. Ya kan? Ya Terus kalau mau ke, ke pusat keramaian nanti di mana-mana lagi? Tapi kalau dia misalnya ah pengen sebentar ah main ke kota, wis enggak usah repot-repot pakai apa? pribadi ya toh? Pakai kereta jet sampai ke tengah pusat kota Malioboro misalnya, dia naik kereta 30 menit beres gitu kan. Dan sampai di tengah kota pun enggak usah gak usah pakai kendaraan bener lagi gitu gak jalan, pakai pakai bisnis dan sebagainya artinya e, apa? misalnya tadi itu kemudian bahwa kemajuan itu e, salah satu premisnya adalah pemerataan ya Ber berarti kan mau tidak mau harus ada akses gitu berarti hmm. oke okay, gak masalah artinya kita hidup di perimeter area gini karena mungkin faktor ya mungkin namanya faktor pasar ya bahwa kemudian tanah di daerah yang sudah itu tinggi itu faktor wajar ya, mekanisme pasar ya artinya ya. di, di Jerman juga terjadi seperti itu bahwa orang yang namanya tinggal di, di pemunggungan hmm. baru lah, pemunggungan baru kan rata-rata di pinggiran toh, maksudnya hmm. mungkin tidak seperti suburbannya Amerika ya. tapi tapi jarang yang ada di dalam gitu yang di dalam itu biasanya kan flat-flat tua gitu kan hmm. yang tinggi-tinggi tapi kalau rumah ya pasti tinggi, pinggir, cuman kan mereka punya akses aku ingat banget tuh waktu di proses ada pembukaan area kemungkinan baru itu mereka sampai meng, jadi jalur busnya itu diego ke okay. yeah, yeah. untuk mengcover itu hmm. anak sekolah terus orang apa, lansia gitu loh jadi eh, bahwa kemudian ada kebutuhan tertentu yang hanya bisa dicukupi di pusat kota enggak masalah tapi mereka punya akses ke situ gitu. dan dan itu kan menjadikan apa orang siapapun bisa gitu loh yeah. pada akhirnya kan tidak ada persaingan Hmm. Ya kalau kita sekarang lihat di sini kan, wow daerah ini dulu gini, ah roga we, apa no ini, ya, beri, ya. Gitu. itu kan masalah akses loh. Ya, Nek misalnya veggie grocery veggie, kebutuhan sehari-hari nah, itu, itu harus luka, be nilai, betul, ya. nah, betul. Cuma untuk sesuatu singko yok, ya, yok sebenarnya tidak dibutuhkan tiap hari, yok dia bisa melakukan kendaraan itu. Oh, namun macam bicara, uh -huh. uh -huh. kan, bicara akses yang Indonesia. Uh -huh. Masalahnya kan, gelok secara simpel ya, luruh Jadi kan, how to itu jelas Meskipun nanti ada, ada infrastruktur sosial dan infrastruktur fisik Nah, how itu menjadi pertanyaan besar Yang paling kacau itu adalah Menentukan objek akses Jadi, akses terhadap apa itu Apa? maksud akses, apa itu. Ya, misalnya, merebaknya di sawis atas, saat ini itu kan, itu akses terhadap apa? mengatakan akses terhadap ekonomi opo yuk? ekonomi min wisata hmm. jadi, ujungnya memang ening, ening derivat derivat ini tidak kemudian misalnya, yo dibalik dibalik dalam tanda kutip minusnya yang ada di orde baru itu mereka punya konsep sebenarnya, aku pengen ga pengen ini dia punya suatu konsep yang diterjemahkan sampai strukturnya, makanya yang struktur RP, RP <tuk> <suatu punya. tuk> itu, kan? yeah. itu untuk menerjemahkan konsep yeah. dari pusat mm. yang ingin nak adalah kita itu hilang nih kita tidak punya punya suatu room bersama untuk menentukan akses terhadap OPPO dan dari pusat sendiri pun tidak ada acuan yang dikatakan misalnya kita itu sama rata kesejahteraan itu paling tidak mengkup dalam berapa hal mm. nah aku men diriku sendiri ini hmm. teori dulu mendefine bahwa paling tidak dia itu terpenuh tiga hal si mesti mangan. pangan pangan, dong yang kedua kui jelas masalah air bersih ya. nah, makanya itu kan di SDGs jelas banget bahwa air bersih mendapatkan satu poin sendiri hmm. terus kemudian yang ketiga berku energi dan dari tiga itu dia akan memberifasikan lagi dalam bentuk kesehatan dan pendidikan jadi logikanya itu gampang tanpa kemudian oke, okay, infrastruktur kesehatan itu penting tapi nyerah esok makan ya mati hmm. kan dui air bersih itu nightmare yeah. orang dui energi maka kamu tidak bisa mengembangkan ide-ide bisnis lain yeah. jadi tiga hal itu nek, menurutku ya perlu nah, misalnya contohnya Pak Mas Karta di, di, di, di ya itu ada PAMDES-PAMDES Pak Ghiban Air Minum Pedestaan yang dia dikelola oleh orang-orang desa sendiri bahkan ada beberapa yang di luar BUMDES karena itu sudah terbentuk sebelum ide-ide BUMDES itu merebak sebelum dana desa itu diseparat nah disitu dia bisa game money setelah dipotong operasional dengan tenen dia bisa saving nah saving ini itu kan bisa untuk misalnya nggak akses dalam yeah. dan lain sebagainya Nah Ya kita kan tidak punya konsep pun okay. Akses terhadap OPPO itu kan yeah. tidak terdemis kan yeah. mungkin keliru yang apa yang di apa Sehingga diakses OPPO yeah. itu yeah. kan yeah. keliru yeah. gitu Oleh gunung itu, itu Mereka ceritakan kurang makan no. mm -hmm. Kurang makan dalam arti gini ya Bukan kemudian eh, OPPO ya Pemandang rendah orang gunung itu orah, orang aku sendiri membuat sekolah di sana Tapi Gini Mereka itu struktur dengan Siklus musim mereka strategi dengan food supply mm. dan lain sebagainya harusnya itu dulu itu saya kipenulis misalnya misalnya dana desa ini isonggo tuku traktor pangan misalnya mm. teknologi tapi tepat guna itu mm. kan harganya paling 33 sampai 37 juta setahun mereka dapat semiliar lah mm. mm. orang-orang itu kan itu bisa dipakai toh, untuk membantu suplai pangan. Mm. Orang masalah, malah, Oyo oh di wisata-wisata orang gitu wisata itu sudah transfer dari polisi. Gitu. Bebas kudu ranah kabupaten, kan yeah. provinsi gitu. Akhirnya, kabe, akhirnya definisi kemajuan hanya wisata-wisata. Jadi, ini tidak ada patokan dasar, ya. Kita tidak bagus banget, begitu gini, enggak. Cuma mengatakan aksesnya akses terhadap apa itu juga, uang masalahnya kan kemajuan, oh, ini pemerataan pembangunan, pemerataan kesehatan. Ya, memang aksesnya Oppo, ya. Ha, waktunya, waktunya itu bisa kita bottom up, bisa dokter itu bisa atau yeah. kolaboratif itu sangat Ya, ya, ya. Cuma Oppo yang gitu. seng-seng mendirikan ini, yeah. ini gitu, di gitu. Sebenarnya itu oh, apa ya? Uh, kalau yang kita per... apa Lihat ya? ya, di DIY itu kan. Sebenarnya potensi untuk mengorkestrakkan gitu hmm. kan Gede banget ya, ya Satu karena lu luasan wilayahnya tidak terlalu Papor. besar gitu loh iya. anu. dan, dan, dan dan ada entitas kultural yang kemudian bisa sebenarnya uh, Apa ya, mungkin punya pengaruh gitu kan hmm. Di dalam masyarakat gitu Ya mungkin entah sekarang bagaimana ya Cuman menurutku itu kan potensi yang tidak dimiliki daerah lain hmm. Pada akhirnya kan Uh, efort apa bukan effort uh, uh, apa, kesulitan untuk untuk meng mengharmoniskan pada kabupaten dan satu kota itu tadi kan uh, uh, tidak tidak terlalu sulit sulit ya hmm. itu dibandingkan itulah dan dari itu tadi sinet misalnya kemudian apa uh, tiap daerah tiap desa bahkan itu kemudian sudah bisa, bisa ditentukan oh ini ini ini, ini. Oke, semua kebutuhan dasarnya tercukupi itu kan. Next step-nya kan nah, ya, toh? Toh? Toh. ya toh? Basic need, Basic needs-nya sudah terpenuhi dengan air, energi dan uh, pangan itu tadi sudah terpenuhi. <coughs> masyarakatnya sudah sudah istilahnya mereka aksesnya itu sama gitu kan. Nah, next step-nya kemudian melihat itu kemudian apa? Uh, ketersediaan di, di alamnya iki iya, gitu kan iya. uh, uh, uh, tidak tidak ya, kemudian terus capek, uhu oh, menciptakan pusat kota-pusat kota baru yo, tidak juga gitu, artinya harus lokal tapi mendukung